Yair, yair, yair, yair, yair, yair. Yair, si hey, sekarang saya ada bersama-sama dengan kapten uh, atau nakoda KM Barcelona, Pak Yetwin Samatara, bahwa. Hanya ada satu kapal yang sandar atau ada di Pelabuhan Beo, begitu juga di Pelabuhan-pelabuhan lain. Hari ini tanggal 16 Maret 2023, hanya ada satu kapal yang sandar di Pelabuhan Beo, begitu juga dengan Pelabuhan Lirung dan Pelabuhan Melengwane. Banyak masyarakat yang bertanya, kenapa cuma Barcelona yang sekarang ada di Telaut sekarang? Uh, ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa uh, ada pergantian uh, atau ada pergiliran uh, pelayaran dari Manado Telaut Pulang Pergi uh, antara kapal uh, Barcelona 5A dan uh, Gregorius. Kali ini kita akan bincang-bincang uh, secara langsung dengan Kapten uh, Yetwin Samatara. Seperti apa pergiliran ini? Ayo kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Nakoda KM Barcelona 5A ya perlu saya perjelas di sini dengan adanya e, keberadaan kapal yang ada saat ini di pelabuhan Beo atau pelabuhan-pelabuhan lainnya, memang ini e, atas kesepakatan bersama e, kemarin dari pihak manajemen baik Mas Rona Lima ataupun Gregorius, jadi mereka saling ketemu, duduk bersama untuk membicarakan masalah ini karena memang e, sejak dari bulan Februari Februari keberadaan penumpang pada khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut ini ya volumenya menurun ya menurun jadi itu mengakibatkan dari dua kapal ini e, mengalami kerugian yang pertama tentunya dengan hasil yang ada tidak menutupi e, biaya operasional kapal makanya dari dua belah pihak antara perusahaan personal 5 dengan Gregorio saling bertemu Direktur, jadi membicarakan agar supaya ini pada dasarnya atau pada intinya untuk pelayanan karena kalau saling e, ada ego, ego di situ tidak mau menyerah atau mungkin ada kesepakatan bersama bisa-bisa dua armada ini akan uh, merugi bersama Merugi ya? bersama terus tidak ada tidak akan bisa mengoperasikan kapal. Ya. Jadi nantinya kan biar bagaimana kepada uh, dampaknya kepada, kepada masyarakat. Ya, masyarakat, pelayanan ya. ya pelayanan ya. karena memang sangat berdampak sekali apabila tidak ada pelayaran mengadu laut. Ya betul, betul. Maka dari itu itulah uh, meskipun dalam suasana persaingan tapi di sini itulah Pelayanan itu tetap diutamakan, dimaksimalkan, ya. diutamakan dengan cara membuang ego, ego membuang ya. rasa bagaimana bahwa kita ini betul atau bagaimana. Ya, kita ya. ambil jalan tengah dengan cara tentunya dalam waktu ke depan ini kita hmm. saling bergantian, oh, saling bergantian supaya tentunya eh, kapal ini bisa dimaksimalkan. Ya. Eh, masalah biaya-biaya bisa -biaya biaya -biaya menutupi menutupi uh, operasionalnya operasional. karena memang kap, ini kapal bukan yeah. mobil ya. Yeah, yeah. Jadi biaya operasional BBM be hmm. apa semua itu cukup Tinggi. cukup besar. besar. Ya itulah makanya uh, mulai hari ini memang terjadwal Barcelona 5 yang beroperasi terus nantinya hari Jumat uh, Gregorius hmm. dari Manado siap Sabtu di sini begitu juga nanti hari Senin Barcelona 5 lagi uh, dari berangkat dari Manado Selasa masuk di terlaut. Hmm. Barcelona lima, jadi itu nanti secara berganti. Secara bergantian. jadi setiap uh, Barcelona akan uh, pernah akan ke hari Sabtu. Iya. Begitu betap, juga Girogolisme. Tetap bukan, akan muter tetap, ya. Iya, tetap muter, akan terus. ada kena di hari Sabtu. Ya, jadi ada dalam satu minggu itu satu armada dapat cuma satu, satu, kali, satu kali, ada yang dua kali. kali, begitu juga sebaliknya. Ya. Berikutnya begitu ya. ya. Oh. Jadi ini perlu diperjelas. Ini uh -huh. bukan karena ada dorongan atau paksaan dari siapapun. Ya, ya, ya. Karena ini memang ini memang murni dari antara pihak pemilik kapal ya. atau direktur. Uh -huh. Ini demi yang utama tentunya untuk pelayanan. pelayanan. Karena kalau memang Dampaknya cukup besar sekali cukup besar, ya. Masyarakat itu bisa berdampak memang Apalagi masalah-masalah mungkin Seperti yang sudah pernah dijelaskan ya, ya. E, sembilan bahan pokok atau mungkin Barintu ya, ya. yang terutama betul, itu betul. Bisa akan melonjak naik ya, Kalau ya. tidak ada pelayaran Betul. Ya. Jadi itu itu merupakan ya. Salah satu e, faktor yang diutamakan ya Bahwa harus tetap, harus ada, pelayaran. tetap ada pelayaran Meskipun harus secara bergantian harus secara Mungkin bergantian. ada dampak-dampak tersendiri Tapi ya itulah tetap kita akan E, maksimalkan bagaimana dan satu minta topangan doa saja supaya ya. kedepannya ekonomi kita akan membaik ya. supaya juga pelayaran ini kembali amin ke amin ya, ya. Itu ada. dukungan dari masyarakat yang ada di tanah Purwodisa mari kita tetap berdoa saya percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana lain oke terima ya. kasih Kip terima kasih. selamat dalam perjalanan Tuhan memberkati sama-sama Pak Deki ya, ya.